Jika memang Conso Jin dan Sekretaris Do tahu jika Joe dan Tae ingin membunuh Logan Lee, kenapa tidak menyelamatkan dari awal saja? Banyak sekali pertanyaan seperti ini yang Mimin dapatkan dari kolom komentar di TikTok. Memang benar logikanya jika mereka telah mengetahui fakta bahwa hari itu Logan Lee akan dibunuh, seharusnya mereka bisa menyelamatkan Logan Lee sebelum bom itu meledak. Dan semestinya tidak usah menunggu hingga bom meledak dan Logan mengalami luka bakar untuk menyelamatkannya. Tapi, jika kalian lebih teliti hal ini tidak semudah itu mengingat Joe Dante adalah iblis dengan kecerdasan yang luar biasa. Joe Dante pasti akan terus berusaha membunuh Logan Lee agar kejahatannya tidak bisa terungkap. Jadi meskipun Logan Lee tidak mati pada saat itu, Joe Dante akan tetap mengejarnya hingga mati. Sama seperti pada kasus Rona sebelumnya di season kedua, Joe Dante tetap berusaha membunuh Rona di rumah sakit dengan melepas alat bantu pernafasannya. Jadi Logan Lee memang harus dibuat meninggal atau kematiannya harus dipalsukan untuk menipu Daya Jo Dante. Karena jika Jo Dante telah berpikir bahwa Logan Lee mati maka dia tidak akan melakukan apa-apa lagi. Jadi besar kemungkinan Jo Dante akan lengah dan tak bisa berbuat apa-apa lagi sama seperti saat Sim Suryon menjebak Jo Dante dengan kematian palsunya. Lalu bagaimana dengan Oh Yoon Hee? Apakah mungkin kematian Oh Yoon Hee juga dipalsukan? Jawabannya bisa saja ya karena posisi Oh Yun-Hee sangat berbahaya dan pasti Jo dan T akan mengejar Oh Yun-Hee kemanapun untuk membunuhnya setelah dia mengetahui semua rahasia Jo dan T di masa lalu. Jo dan T tidak akan melepaskan Oh Yun-Hee begitu saja. Jadi mau tidak mau Oh Yun-Hee harus memalsukan kematiannya agar bisa selamat dari Jo dan T Dan membongkar semua kejahatannya di masa lalu. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini?